Umpoh, kangen kan Risa ya bayar aku wis apa, -apa skere ini saya ini saya sedih ketika baru aku pengen ngomong masih aku udah bisa peni Risa cilik sampai gede tapi aku mesti setiap bersalat untuk ngani Risa Setiap saat aku ngani Risa Supaya Risa aku bisa ngadep jejak Uret tanpa sambat ngadepi masalah supaya ini Wah, oh, mesti ini Risa bangga ya untuk bapak orang yang mati? Uret barat ibarat layangan leh Oh, ngomong mumbul dur. Tapi, yo ngomong Sony mubat mabit. Le awakmu seneng, YOJO sampai kelibat seneng. Neng, le awakmu sepaneng, YOJO sampai enggak suruh. Perkoro lo rohui, kabeh wong, bakal mesti ngalami. Eling. Urep kuya rajeq leo Paham? Paham Loh gua ya? kena siapa sih? Aku tahu. Loh, apik tau mandang Iya, apik Aku mah enggak jajan lho. Jajan, jajan apa? Hmm? Loh, yeah, ini kan jajan senenganku, Kok aku ngerti? Aku takon Biar jaman, cilianku sih mau senengi opo. haspi. ketemu ingi, pi, ora kurang jarane yang jodoh bakalai ketemu senajan di pisangnya yang mongsa uang Bih, panjuna yang semata hmm. ngurung? iya kak aku baru ngerti perasaan mencintai tanpa dicintai ku gak enak yo Ir eh. Sip aku lo mencintaimu, meskipun kamu cinta dengan dia Jepitnya wajah balik noir, koyok rosoku Aku harus melepas no kabe perasaanku Seperti aku melepas jepit itu Dan mengembalikannya pada yang punya Di terkadang cinta aku saling melepaskan si Benda saling menemukan Serah karuan parane Bek kowe Senajan sak mono Lawase sampai alhamdulillah enaknya tak traktir <tuk> mau traktir wale. <tuk> yes, dulu, kan. siap, komandan enggak udah, ya? udah, akhir akhir udah, udah, sampai kapan? udah, udah, udah, tak tutup loh udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sama udah, udah, udah, di lah yo aku sih loh Risa Nindi, aku diingini oleh kabar Jareni Risa Mei baik, tapi aku mau orang Mei baik malah diusir. Jareni Mei Budi ini, mau nah, Budi ini enggak loh Kang, lah aku mau orang Mei Budi ini Jareni yang Mei baik, kan? enggak? Kang, asline sama harus tahu ketemu Risa tapi sama orang ngerti Risa sengsaki, dah loh, M setelah. siapa lo? Clarissa, Siti, Khairunisa, konconak dewe sing Siti, dah Siti omengai, masih omeng, Siti yok kangen, lagi, aku tahun deh foto sing didoani Siti. Yo ya, foto sing padha harus sing didoani Kang Agung. Kang gak kan, Cito. Kang. Uh. Bu. Jadi yang pi ka, Bu? Aku tadi bu, pulau Belanda. Salam salah, bu berisi memimpin ketemu pengen ketemu Risa, bu Bu Bu Eh. hai, hai, hai, Baik, Siti hai, ngerti. Bapak Siti nanti apa ya? Apabila ketemu Siti Kita harus mbak pisan kan mbak? Cacilik ngerti apa? Mbak, sakno bapakku Pertama-pertama tahun tidak tahu ketemu Karo aku Saya menyeram saja Karo aku tau mbak Aku tumbuh dan besar tanpa kasih sayang seorang bapak Bapakmu tidak berkopol sampai di rewang ibu mulung barang kok Nah, kau uang ikun, kelebihan lan kekurangan, termasuk sampeyan Yohan. Tidak boleh bang, uang Amerika kekurangan nih. Cah cilik tuah mau uang duom, tuwek ora Ba, tenang ke hati ini sampean dice. Orang S aku isih cili nuturi panjang dengan sing sampun tuwo, aku mau ngeling Ketenterman hati iku Orang merko ake bondo Nanging amur goroso ikhlas Marang pawe sing kuoso Iku kan sing basing sing nuturi Siti Uis kan? Yuk mulai Bisa, do. Bapak kangen do. Sepuroni bapak tidak bisa peniawat, mus sampai tak mini gede ini Bapak tidak enak pas awakmu susah. Bapak tidak enak pas awakmu butuh bapak do. Bis bisa nangis kau ayam mulut turdu, singkuat dia tuh. tuh, bu, ngapun teneng ngangkat lah bu g, ya. ini kulo gada lepat kali ya, jenengan, wis, bu sepurane ini, ini anakmu saiki -anak wis, gede wis pinter, purane boye di ngapuro, ide <tuh> bu. <tuh> Wes ngedhu anakmu Le. anakmu wis gede pinter. Dulu ya. udah sekolah ka, Dok? iya Pak. Gih wis desa ngopo urung? Sampun kok, Pak. Niki Siti nggone sarapan nggih Bapak, sama aku karo bermancing. Kok ngrepoti to, Ndok? sampai santreani. Mboten, Pak. Niki lho Siti dhewe sing masak. Selain cantik, aku juga bisa goreng, Dok. Ya nurun Bapak yo mesti pinter goreng, Dok. <laughs> bapak bilang nggo toge, gedhe-gedhe lho, Ndok. Nggih, Pak. Iya. Gim puniku samain mamsi, situ di dalam sekolah sih, gitu, Pak. Jus, yes, ngati-ngati, induk yo. Jus, yeah. yes, jus. Yes. Pamit, ya, Pak. Ngati-ngati. Jus. Bumbu kola lancar lek like, sekolah. Amin. Pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Air, sabar nih. saya saya Hey siap? Wes. Ayo. Eh Mm. Ora kurang jarane yen iku pasti ning masalah iso opo ora tuhanku ora kurang jarane yen jodoh bakal ketemu Sena janji pisani yo mung wotoro waktu Eh, Baris Erlangga, kenapa kamu mau malah di sini? Anu pak, kasihan ada budak dari kepanasan Apa tau Erlangga ini disini-sini nggak ya, apa-apa, justru matahari jam segini itu bagus, banyak vitamin D-nya Tau kan vitamin D? dengar-dengar, dia nggak, ngerti loh ya Allah. Jadi no, eh, kita nah. nah. usah jadi e, pelawar kesiahan, balik balik balik balik balik balik balik. <tuh> Ayo, bareng, Aku. loh iki kan esmu marikuta to, nah iki jalan air terjun kaya. oh iya sit, tinggi awakmu lah. kamu kepingin aku galingan terus ya Has? orang oh loh sit, aku emang pengen nain dari kenangan awak Dewi. kok ngerasa kamu aku sih has aku kudu jago jarak awakmu enak sing kudu tak jago perasaannya kamu sedih pacar ya has jago perasaan kira mau pacar sih. awakmu roh irlangga koncok kendal Tak caknya sih. Jadi aku butuh jaga cara awakmu. Aku kah kelangan sahabatku. Dadi kamu loh milik kelangan aku ya Has. Kamu loh senang dengan aku tidak karo Erlangga. Erlangga kah berubah si sejak anak hmm. awakmu. Aku rata roh Erlangga saya semangat iki. Kat ditinggal wong sing paling disayang. Oh iya, aku jalan tulang sih oh Atau matanya semangat air langga <laughs> oh, -mu Eh, semua eh Orang tau apa ini? Gak apa kamu? aku terang ini lah Wah, hati-hati aku terbaik kok Yes, hmm. aku balik ke kelasnya ya Yus, hati-hati Yus -...ellerier kita, kamu ada berater Tekan kelakuan miss keto Aja tolong ya. ada ya. trimo. Aku cari Siti make Janji. Mm -hmm janji janji Pas. Ora sih enak Pas? kok? tas kok awakmu janjian ye, tak balik yo. Timbang pun enggak ini tak cepat nyamuk. Terus sih, It. Aku eswe harap ngomong nyawa mu. Ngomong apa, Ir? Gelum orang untuk jadi pacar gue. Hmm. Tak balik ki karena selama cepet iku tak kowo Selama iku juga harus aku tak jokoh Terus sebenernya kayak iku Aku kepengen ketemu has gimana Siit Cepurahannya Gak Popo has oh, Kok gak berharap mau bales kok Aku mau pengen ngomong Pasannya belum Lego. Ternyata kayak gini yo, rasanya jadi bosen. Ini seneng bisek kak, iseng ngomong, ngomong ngode. Halo, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Bun, tiga hari lagi kita siap-siap pindah yo. Loh, kenapa Pak Kok dada? Iya, Muti di Madiun sakit, tidak ada yang ngurus. Kemungkinan kita yang nemani yang Muti sampai sembuh. Saya toh di sana. Ya nggak tahu bun. namanya orang sakit, nggak bisa diprediksi. Terus, aspie? tidak nah, ditinggal lama, Abu Has ngurusi kebutuhannya sendiri. Kemungkinan tak pindah juga sekolahnya. Oh ya, Wis. Kalau gitu nanti sepulang khas sekolah, biar Bunda yang bilang. Biar Has bisa siap-siap dan pamitan sama teman-temannya. Waalaikumsalam alaikum waalaikumsalam anak gitu, sampun ya Pak, ada bakalku mau wisuk? wisu. Kok ya, ista'isahidot, saya tak kulannya yang gurih dok ya. Oke, Biejeng, tak kawannya sarapan mana ya Pak? Matalekku bungah loh dolek menteri nembok sarapan gitu. Saya ntaran dok ya tak kulannya yang gurih ya. Oke Pak bangun bangun jalan bang, coba bang, bang, bang. Nggo sarapi. Nggih. Siti Angsel to, Pak? Sering-sering dolan mriki. oleh, omong. Lah ya dolan rene. Loh, ini anak, -anak Tapi Mbah piye? izin Pak. pamitan Mbah kanca-kancane Dong, aku oh, ini berdua ngombe apa ini? aku ini di Campuchino apa ini? berdua anakku itu ngombe apa apa? aku pada ke karecah jahat ya eh, pak coba ini aku lihat oh enak aku kang Adi sambil mantap masih hangat bisa ta hmm ini aman nak Nggih SD anak-anakku kabeh ya, aku ngraih yen aku apa iki balese tak bisa ya sama tai terus Tidak diku Koyokowi Misandengku Gine rasane Yek Tangan kowe Resmatku Jomong kowe Tak kowo Nganti Selawase Aku dapat di bisa lari esokan nyandis padamu, kok dengaren aku Aku pengen maku sih pengen menikmati udara pagi <tuk> takkan jani ya? Naleh ora usah, kau amu kesel loh? Ora oh, kok Has, aku yowis suwer atau melaku yowin sehat ya. Si hari iki kaya aku terakhir masuk sekolah. Kamu nah, arpenya yang As Aku arpening medion sih. Yang utiku Loro. Jadi budalmu sesok kamu rambalerinin nih, balik sih. Tapi mbok kapan? Kok dua dak sih as? yang utiku ya Loro. Kk abahku anak tunggal lo. tapi kalau misalkan yang ngutimu suara kamu mau balikin aja sih Insya Allah si. Er Es, siit dengaran aku bareng Has loh, Rp pindah sama diun Er loh dirimu sedih ngerti tuh has sama Seso perabahku kepindahan sekolahanku sampai turun sih eh. ya nanti konco kemarin koncokmu loh keh yang kelas lah umbruan, kanjamu itu koncokku ya eh, loh eh. kok ini koncok kentalku susu kental manis ya loh kalah para persahabatan tadi besok lah like, wis eh, yang mutikku waras aku tak amin itu ga nonton waras ya? amin, amin. Tambah maneh bisa ramai lembut tawuran Ya ini tergantung situasi Kalo nyerangin dulu aku, coba tawuran Kan sih? Oh Ini sih Oh iya Buat rambutku Uduh kan ceket sini cakui, tak? Untuk ceket gue kan? Uduh, aku udah aku ceket gue dengan ini Ternyata ceket gue Kadung lah ke patah hati Ceket gue bareng, berarti perasaan gue ceket gue bareng dong <tuh> hmm. Yang namanya saya panggil, maju ke depan ya Iya, Pak Dimas Erlangga So kok ini? bolo Ayo maju Di Kira ngerti Tandok? sekolah loh pak oh iya bapak lali berh panas, ini ngerokok bocor aja nih bus, aku tau nggak ngerokok ta sampe ngerti ngerokok bocor tau orang ya eh, panas sih kok ngerti dulu sih tapi rapopo, karena nenek anak yang punya kok wani-wani nih loh modusi anakku kenapa nggak sungkan anak bapak yang kayaknya? ura ura tangguyan kang kenapa ya, Bi? eh aku terakhir kini warungnya sampe ada yang aku pindah di Medion. kok loh anak apa? lagi pak harus ada Lebih iya ada ya dong, Kang. Loh, yo, tapi like, mediono, loh Kero -kero -kero ini iya yo, yo, yo tenang loh aku pamit sih pak loh kok kesusutan dok? Sedihnya lo, yuk sedih paling nggak mau tinggal lo. Asy tidak bubuk tali, dah malam ini lo tidak kawan sangat panas. Nanti dulu bun masih pengen duduk di sini sudah toli mau ninggalin kota ini apalagi ninggalin teman-temanmu sama teman perempuannya teman perempuan dulu gambar sketsa yang ada di kamarmu itu lho Bunda kok tahu kita tahu tah Bunda kan tahu hmm, no. eh siapa toli teman perempuanmu itu cuanti kok bojai Udah banter-banter, Bun Rancanya cantik, Bocai Jangannya Siti si Eh, Piee, Sejauh mana hubungan kalian berdua? Cuma temen, Bun nah, Kok cuma temen? Simpanya kita dalam diam, Miki Lek, kamu pernah naik komit di putar di pasar malamku itu Cinta dalam diam itu ya kayak kamu naik komen putar kui, Serasa berjalan jauh Berkeliling-keliling Tapi aslinya enggak kemana-mana Ya diam di situ saja Tapi no, aku belum bisa mengungkapkan sekarang bun Loh, kenapa? Mengungkapan perasaan itu hak setiap orang oleh Ada yang lebih penting dari sekedar mengungkapkan bun yaitu menjaga aku nggak pengen mengungkapkan saling suka akhirnya berantem gak tegur-teguran akhirnya menjauh yang tadinya something lama-lama jadi nothing semua pilihan itu ada resikonya Le. kalau kamu nggak siap dengan resiko Ya kamu harus siap patah hati. Belawong Siti cantik kayak gitu. Sayangmu prayo banyak nolie. Yo wes, nimbang galau. mending kita istirahat yuk. Besok kan kita perjalanan jauh. Ya bun, ntar lagi. Ya wes bunda tak masuk dulu Jangan lupa nanti kalau mau tidur Pintunya kuncinan ya Bebes bun Bukan aku tak tahu maksud hati dan kode-kode darimu Sungguh aku tahu Tapi aku memilih diam Diam untuk menjaga persahabatan kita Diam untuk menjaga perasaan temanku juga Aku tak mau Jika ada salah satu dari kalian merasakan luka Cukup biar aku saja berkas-berkas kepindahannya Hasbi nah, bisa dicek dulu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Iya iya. Uh, saya minta maaf jika selama bersekolah di sini ada perilaku yang kurang baik. Mm. <laughs> Santai aja Pak. Terima kasih juga kepada Bapak serta Ibu Guru yang telah mengajarkan ilmunya kepada Hasbi. Enggak apa-apa santai itu kewajiban kita saya juga ini pak mohon maaf juga pak bu barangkali selama ini kita kenal saya barangkali ada kesalahan pada bapak ibu ya, juga sama -sama. terima kasih iya. terima kasih juga ini juga kepada hasbi moga-moga kerasan di tempat yang baru di sekolah yang baru nah, sukses oleh baik kalau begitu saya permisi dulu oh gitu iya iya monggo monggo terima kasih loh, pak iya ah, santai aja, itu kewajiban saya pak hehehehe terima kasih ya pak ya iya iya, makasih mari mari pak iya, monggo monggo hei saya speak saya speak cahku pake cik seburane lah aku nak kena salah. Ya, Bi. cuma jumlahnya cah-cah ya. Pembahmu semari, dan balik arena, Bi. Oh, Bi. Kelas kami terbuka lebar untukmu. Cek Siti, ya? Yes. Neng di Siti. Pohonnya, di kelas takjak cek arena enggak kelihatan. Cek tak jelas Siti ya, Cah, ya? Oh, ya, Ayo, Sit! Haslak buddha lo! Bapak buddha! Aung ragim ketemu ya, satunya Hasbida. Emoh, um, Erwin ini gak usah. Iki cipet aku hasil. Aku ngerti, Sit. Si mwadumuniku ngasbi, itu aku. Tidak pokok, Sit. Aku kan bisa ngomong. Aku rapopo aku cinta kamu meski kamu gak cinta aku tapi eh aku sekarang ngukapnya pas omonganmu nih air Sit. siit jangan lho kumah siji lo dirimu sendiri ayo saya ngukir mantap di idamanku nah, ini lagi, enggak, kalau beda Sano selama iki tutup cinta marang Siti Tapi ambisi Ambisi ingin memilikinya tanpa ada saingan yang lain Aku kutu mengikhlaskan bukan karena menyerah Tapi karena memang ada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan Secara tidak sadar, tingkah dan kemauanku Telah menyakiti dua insan yang saling mencintai Semoga saja keputusanku kali ini tepat Merelakan adalah caraku mewaafkan diri sendiri yang egois dan berambisi ini Pergilah Kamu berhak bahagia Denganku kamu tidak bisa merasakan itu aku to Oke, siap kalah nek